Welcome back to my channel, Tolong Tampu Bolon ya teman-teman ya Di hari ini saya akan menceritakan mengenai tentang ternak ya teman-teman ya Di sini ternak saya ada 500 ekor ya teman-teman ya Bisa kita lihat, bisa kita lihat semua Oh kita lihat semua nih, ini pun ada Ini pun ada, bisa kita lihat ya kawan ya Ini berjumlah 500 Ya, begituan semuanya. sehat sehat, sehat, sehat. Ya, nah, semalam dia baru datang, ya, teman-teman. Ya, di sini semua ternak saya sehat-sehat, fit, nah, dan nafsu makannya buat, ya, kawan. Ya, kita lihat, ya, nah, pertama harus kita tahu dulu, ya, kawan. Ya, harus tahu dulu, yang pertama itu memilih bibit, ya, kawan. Ya, kita harus memilih bibit, ya, ya, Yang bagus. Nah, di sini cuman malam saya disaat saya mau beli saya cek dulu ya, kawan, ya. kartonnya ya, kawan, ya 500 berarti 5 ya. nanti satu karton di 100 ekor ya jadi yang 55 nya saya cek 1 percati semua yang siap-siap ya, kawan, ya. Siap -siap, ya. Nah, kalau ada pun itu malam yang siap ya, kita tukar ya. inilah saya siap-siap nah, itu adalah semua yang siap-siap jadi, yang pertama itu adalah menyelidiki bibitnya. Sebenarnya, harus kita beli dulu langsung Nah, lalu, kita mulai percuma, kita rencanakan dulu ya, kalaupun dengan asap mau rencana, nah, kita rencanakan dulu. Lalu kita beli. Bebeknya, nah, yang pertama itu dalam memperkenalkan anak-anak bebek ini ya, yaitu salah satu harus kita persiapkan dulu ya kandangnya di rumah ya. Harus kita siapkan dulu terlebih dahulu kandangnya di rumah nah, nah, Beginilah saya, kandang saya ya kawan ya Begini nah, Menggunakan trafel dan plastik ya kawan ya Ini plastik ya kawan ya Menggunakan trafel dan plastik nah, Baru Saya bikin juga tiangnya ya kawan ya Ini tiangnya Bikin tiangnya nah, Baru plastiknya untuk membatasi Supaya tidak kemana-mana ya kawannya pembatas saya ya. jadi saya menggunakan ah, jerami ya saudara ya ataupun teman-temannya saya menggunakan jerami ini Jerami ini supaya dia tidak mana bilang tidak basah ataupun tidak mengakibatkan bebeknya kedinginan ataupun bisa dalam kategorikan ini alasnya ya kawannya saya juga sekam padi bisa juga sekam bisa juga dengan bekas penggilingan kayu ya teman-teman ya. ya juga nah itulah yang kita buat untuk alas ternak yang bisa dipakai untuk alas ternak kalian ya yang bagus ya supaya bagaimana supaya bebeknya suhunya tetap hangat ya nah, tetap hangat suhunya ya jadi yang beternak ini kawan harus kita perhatikan dulu kehangatan kandangnya bagaimana Ini pertama itu harus kita persiapkan juga bola lampu ya Ini bola lampu pijar ya kawan ya pijar yang warna kuning ya lampu pijar yang warna kuning terserah yang berapa kuat Dan Penting kalian setel dulu berapa panasannya berapa yang cukup untuk ternak kita ya. Jadi kalau ternak saya ini sudah termasuk nah, sudah lengkap lagi saya bilang sudah nah, sudah akurat lah akurat. Kita bagian dari saya juga akurat lagi. Nah, dan di sini juga dan menggunakan jurami dan tempat makanannya karung ya kawan ya karung ini ya kawannya nah, supaya dia bebas makannya ya dan tempat air minum juga yang kayak gini ya kawan ya teman-teman air -teman, minumnya nah, bisa kita lihat ada berapa piece. Nah, 4 piece. ini yang 4 piece ya nah, jadi itulah Cara, cara yang pertama dulu yang kita siapkan dalam becana ini supaya dalam dalam sampainya bebek ke rumah kita ya kandangnya sudah siap lah ya sudah siap, sudah bagus lah tinggal kita meletakkan bebeknya siap ya kita letakkan bebeknya jangan turpi kasih dulu makannya ya kawan-nya minimal setengah-setengah jam ya kawan-nya jangan turpi kasih dulu minum makan ya setengah jam kita lepaskan biarlah dulu dia berkeliaran ya supaya gimana supaya luas boleh dia karena udah capek mungkin ya di jalan orangnya penting lu udah setengah jam barulah kita siap nasinya makan orangnya. baru kita kasih minumannya minumannya pakai kalau saya sih pakai nah, obat vitaminnya ada Baru, ostelinnya juga ada. Ya, saya menggunakan ocelin sama Pertamennya eh, itu Langsung ya kawannya. Langsung. Yang sikit-sikit kawan ya, ya Kita ya. kita campur Ke dalam Bender barulah Kita campur ya sikit, -sikit ya. Beginilah warnanya. Ada kekuning-kuningan ya kawannya. Jadi, ada yang dua lagi ya kawannya. pokoknya kalau dia agak basah, kita siram lagi pakai jerami Supaya apa? Supaya tetap dia stabil kepanak ke kekeringan apanya kandangnya kawannya kering dan bibitnya pun sudah bedeknya pun akan sehat bila kandangnya kering. Jadi saya menggunakan juran ini tebal saya taruh ya temannya tebal tebal sangat saya taruh. Saya cuman, supaya kalau tumpah pun ini nah, tengoklah tidak kececeran ataupun segala macam. Yang penting kita stabilkan yaitu adalah ternaknya. ternyata ternaknya tetap hangat walaupun di walaupun di musim hujan ataupun di musim cuaca uh, tidak menentu tetap bebeknya diestabulkan nyamannya ya. nah, jangan lupa pakai lampunya ya, di malam hari pakai lampunya di malam hari nah, kita tutup ini semua uh, mendengarnya ini supaya dia pada diri di hari dia hangat hangat jadi bebeknya pun tetap sehat dan strong semua ya buat semua. kuatnya nah, ingatlah bebek saya ini nah sangking, sangking jinaknya saya punya bebek ah kaki saya pun udah dipatok ya kawan-kawan Jadi kalau harga bebek saya ini Rp8.000 satu ekor ya tahunnya. Kalau Kali 500 Kali-kali saja sendiri ya tahunnya. Jadi peletnya rp ya Merek BR 311 Yang halus untuk Ayam saya juga BR Untuk ayam ya untuk ayam yang baru netas lah, Kalau yang pertama kita Mengasih Pakannya ini ya Barulah udah siap Satu minggu setengah ataupun Satu minggu Barulah kita kasih Yang Yang pelet Yang nomor dua Kalau Secara saya bercerna ini, saya hanya mengering dia hanya tiga minggu saja Dan Tiga minggu saya kereng Nanti Mau ke satu bulannya melepaskan ke sawah Itulah saya bercerna di tempat saya ataupun tempat saya saya angunkanlah ke sawah ini Kalau sudah siap dia ya, tiga minggu nah. ya, Sampai seterusnya Mungkin hanya itulah sepengah saya Mengenai ternak ini Kalau umpamanya ada mau ditanya-tanya Silahkan ditanya umpamanya penting ya, kalau Ternak ini Jangan sepele terhadap ternaknya, ya. Jangan sepele terhadap ternaknya. Harus siaga, harus siaga kita, ya. Nah, kalau ternak ini, nah, makannya habis, harus kita bikin lagi. Makannya, minumannya habis, harus kita siapkan lagi minumannya. Jadi, harus siaga, ya, ternaknya. Nah, Jangan ditinggal-tinggalkan, karena ternak ini kalau memang anak, anak harus kita jaga semaksimal mungkin. Jadi jaga juga ternak-ternak-ternak kita yang contohnya anjing ataupun binatang-binatang yang pemangsa kita jaga juga ya kawannya. Jangan nah, kita tinggalkan ternak kita ini karena si pemangsa akan cepat melapnya nih. Jadi sedemikianlah kita. di sini saya bebek bebek saya ini udah sehat-sehat lah sehat rapi biarnya sehat semua inca kalau ini udah di dari patok ya nanti saya ini lakukan menggunakan jerami tidak ya. becek, becek becek pun nanti akan saya tambah lagi dengan paket jerami ya. akan saya taruh lagi jerami saya jadi itu tidak mengalami kedinginan, tetapi dia tadi. Beginilah kegiatan saya saat internat. enggak ada sekam, jerami pun bisa. Kalau nggak ada jerami ya potongan gergaji kayu pun akan sebut-sebut kayu yang kita gergaji, terus bisa terpencet. namanya alas sakitnya, ya, kayaknya. yang penting kita harus rajin dalam mengecek minumannya, makanannya tengah sempat makanannya dan minumannya enggak ada saya mengakibatkan ya, kematian saya mengakibatkan kematian jadi Anak saya ini semua beginilah kerusuhan saya dengan ternak saya ini. Oh, jadi, jika <tuk ini bersahabat, ya bersahabat kami ini Ya, Semuanya pada dekat kemari, dia. Semuanya Tapi hai, nanti ya Kalau udah besar dia ya Mungkin nggak dekat lagi sama kita Aduh Senang saya dengan diri saya Lihat, lihat. Oke, tawanya bikinlah dulu. Topik saya mengenai tentang cerita saya. Nah, saat membuat bininya, terapinya ataupun kacinya ataupun minuman dalam waktu yang penting, steadylah kita. Lalu kita saat itu ya. Oh, kita tinggal-tinggalkan karena kalau kita tinggalkan kita akan lebih besar karena bebek ini sensitif soalnya sensitif ini ini dia oh sakit sakit apanya ya kenal kenalnya cucu lucu kau hanya kena saya ya juga lihat soalnya kena saya dong ini dia ya bisa dipegang kawan ya. Oke lah ya kawan, sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang kurang kata saya mohon-mohon dimaklumi ya. Karena saya yang pun berbicara di kamera ini agak agak grogi gitu. Yang penting Saya sudah bercerita, walaupun kurang paham, mungkin bisa dikomen, mungkin di support dan jangan lupa bisa subscribe ya di bawah ya di sana, supaya ya nah, channel saya ingin berkembang jangan lupa juga di like apapun video saya akan mengundur hati anda mohon dimaafkan ya. teman teman karena saya ini baru belajar gimana saya bilang ya baru belajar ngomong di depan kamera gitu ya oke sampai jumpa lagi di next selanjutnya terima kasih sudah menonton ataupun sudah mendengar cerita saya mohon dukungannya ya sobat ya thank you